Air mineral biasa, ya, Mang. Ya, hai yeah. guys, assalamualaikum. Balik lagi ke channel aku, Elly. Hari ini hari ketiga, kode dikasih tunai, ya. Hari ini buat disetel nanti, Om. Paranulit, sawah persawahan itu asli, temen-temen bisa lihat ya, mata airnya memang untuk menunjuk akses maka ini ada denau agak susah, karena habis dijanji tanah juga agak licin agak bukir, jadi agak sedikit bahaya jadi kita sekitar area ini dia persawahan dan kita lihat mata air ya, sekitar-sekitar itu ya, ke seluruh kita bundesnya dari kapisnya kita explore Ayo okay. okay. okay. Airnya jernih banget Dingin banget sih. Guys, aku menemukan mata air... ...nonong? Parekan Kawung di daerah Tasikmalaya Malaya. Ciamis. Aku dianterin sama emang. Emang, sana, Mina? Mang nono. Mang nono. Nyak. Tinggal ikan, atunya. Yuk, kumahat mata air nateh. Ayo, atuh. Bismillah. Ayo, hey, teman-teman ini lihat mata airnya masya allah luar biasa uh, ayo nuno nemukan teh saha uh, oh kapungkur cina bahasa zaman Pakku Tatang, tatang. nemukan iya mata air masya allah bening banget lamu hujan teh seurnya cainanya pinu agung ciptaan tuhan ciptaan allah Biasa, sumber mata air jarang sekali. Ya, kita sekarang di zaman-zaman sekarang menemukan mata air kayak gini, jernih, bening. Semoga anak cucu kita nanti bisa menikmati ya air mineral, air yang bersih. Untuk teman-teman, mari kita jaga, melestarikan uh, kelestarian alam asli ya, terutama air sumber mata air harus menjaga jangan terlalu boros untuk menggunakan air harus hemat dimanapun ya termasuk aku juga nih harus hemat menggunakan air ya ini, luar biasa ini bisa diminum ya mang bisa ini bisa diminum aku minum ya teman-teman langsung teman-teman untuk pertama kalinya dalam hidup aku aku cobain mata air air langsung nih dari dasar tanah ya bebatuan. Bismillah semoga bermanfaat ya. Kita coba ya kata sih penduduk sini minum airnya langsung karena dialirkan menggunakan paralon dan bambu. Insya Allah berkah ya silahkan ceritain. banget. rasanya kayak air mineral biasa ya yeah. Cucing, kaya. itu, <laughs> Enak, ya? Iya. Buka ya? Sama kayak air mineral yang dijual-jual ada rasa sekali, Sehat ya mang ya? Sehat. Harus Mata airnya itu dari paralon dibuka sama emang Emang Wis ana tadi teh. Nah. Air. Ini bisa lihat ya. Dibuka paralonnya. Masuk mata airnya. Jadi ini dialirkan. Kawanan pagi. Oh, ini iya. kan karungnya lah diu. Dari paralon ini. Untuk Bang. Sampai. Ayo, yuk. Ayo. Teman-teman ini ya. Itu mana? dibuka sama Mang Mano. Hmm. Tuh, ini yang dialirkan ke rumah-rumah warga, penduduk masyarakat ini sebagai sumber mata air langsung. Ini sudah diuji. Tahun sabarono kala diujinya notok. Sudah kesehatannya. Ini sama Mang Waktu zamanku sahana. Patang, TKD, Mang Gus Abim. Yuk. Enggak pakai kebọn ya teman-teman ini aliran mata airnya ya jadi menggunakan paralon dan bambu bambu yang berlubang ini jadi dialirkan ke perumahan tumbuh jadi dari sini semua mata air di Indonesia terasa airnya terbesar juga. Well luar biasa banget pengalaman hari ini masya allah keren banget. Ada luar biasa uh, kita menemukan mata air tuh asli keren banget yang luar biasa so buat teman-teman sehat selalu ya terima kasih telah subscribe like, comment, and share channel aku terima kasih juga atas masukannya, kritikannya juga ya e, dengan sehat kita bisa mengeksplor sesuatu yang ada di Indonesia ya. oke ikuti terus terima kasih sehat selalu buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu 2000 years later. Assalamualaikum. Hari ini hari kedua aku ada di Tasikmalaya dan hari ini aku berada di unit pelayanan dan pemasaran kerajinan Tasikmalaya atau Puskut Jawa Barat. Di sini adalah pusatnya para pengrajin rotan, pokoknya para pengrajin dari pusatnya dari Tasikmalaya. Yuk kita lihat-lihat yuk seru dan uniknya kerajinan tangan asli dari Tasikmalaya. Yuk. Hai nyaman dari kulit. Coba guys lihat, ini yang mana yang keren? Yang ini atau yang ini? Keren-keren kan? Modelnya kan nggak Nora ya? Teteh, oh. Teteh, Teteh. Ini seberapa harganya oh, teteh? 50.000 ribu, kita mm -hmm. diskon okay, 40. 40. Boleh diskon, Cenah Iya teh, dari 50 jadi 470 370 Oh no, 470 uh, no Iya 40 Jantan 40000 nya Alus kualitas, nah iya teh Oke okay, guys, melipir ke sini ya Ke kerajinan, Raja Pola Oke okay. aku bilang ini keren nggak bagus ya keren kan ya